Tulus padamu Hari-hari berganti Kini cinta pun hadir Melihatmu Memandangmu Bagai bidadari Lentik indah matamu Manis senyum bibirmu Hitam panjang rambutmu Anggun terikat Rasa ini Tak tertahan Hati ini selalu untukmu Terimalah lagu ini dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Kudsa punya harta Yang ku punya hanyalah Hati yang setia Tulus padamu Terima oh, lagu ini oh, Dari orang biasa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 Dengan matikan HPmu, Kau tahu aku benci khawatir Saat kau tak mengabari Aku tak suka bertanya-tanya Ingin ku bakar dia yang sering Mention-mentionan denganmu di Twitter Namun kau selalu meyakinkanku Untuk tumbuhkan percaya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 Cek celengan rinduku Berboncengan denganmu Mengelilingi kota Menikmati surya perlahan menghilang Hingga kejamnya waktu Menari paksa kau dari peluku Lalu kita kembali Menabung rasa rindu Saling mengirim doa Sampai nanti sayangku Sepanjang perjalanan cintamu Kau bilang aku yang paling tangguh Tapi mengapa kau tinggalkan aku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 Panjang perjalanan cintamu, kau puji aku setiap waktu, tapi kenyataannya berlalu. pernah mengeluh apa aku pernah berlari saat kau ada masalah apa aku pernah membuat apa aku kak para deep alone. bye, -bye. Lah, kau dipelukku, di dipelukku, dipelukku hingga kau mimpikan aku, mimpikan kita, mimpikan kita. Dari tidur Semula ku tak tahu Engkau juga kan ingin memilikinya Bukankah ku lebih dulu Bila engkau temanku Sebaiknya tak mengganggu Dia untukku bukan untuk Kau ganggu, biarkan aku mendekatinya Kamu tak akan mungkin mendapatkannya karena dia Berikan aku bertanda cinta, janganlah kamu banyak bermimpi oh. Dia untuk Juga kaningin dengan dirinya, dia yang menentukan apa yang akan terjadi. Tak usah mengganggu ku, dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikku. Pergilah kamu, jangan kau ganggu biarkan aku mendekatinya kamu tak akan mungkin mendapatkannya karena dia berikan aku pertanda cinta janganlah kamu banyak bermin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 bersamanya semakin ku menyayangimu semakin ku harus melepasmu dari hidupku tak ingin lukai hati Suatu saat nanti Kau akan dapatkan Seseorang yang Semakin ku harus Melepasmu mencari hidupku, tak ingin lukai hati. Masuk Yeah. Tak akan lama Kau bisa Merobek hatiku Tapi aku tahu Obatnya Manusia, manusia kuat Itu kita Jiwa-jiwa yang kuat Itu kita Manusia, manusia kuat Itu Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita Kau bisa hitamkan putihku Kau tak akan gelapkan apapun Kau bisa runtuhkan jalanku Kan kutemukan jalan yang lain, manusia-manusia kuat itu, kita jiwa-jiwa yang kuat itu. Anakku tanpa sebal Maunya apa Ku harus bagaimana Kasih Sampai Kapan kau gantung Cerita cintaku Memberi harapan Gak mungkin ku tak sanggup lagi Dan meninggalkan dirimu Detik-detik wow. waktu pun terbuang Teganya kau menggantung cinta Aku, bicaralah biar semua pasti Kau menggantungkan hubungan ini Kau diamkan aku tanpa sebab maunya apa harus pakai mana kasih sampai kapan kau gantung cerita cintaku memberi harapan hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan punya hubungan cinta denganmu membuatku sakit hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan men Cirimu, putih juga bukan cirimu. Semua ku melihatmu tak bercahaya seperti memudar. Sini, kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Kita berdua Di sini Surga kita Bila kita mencintai yang lain Mungkinkah hati ini akan tegar Sebisa mungkin Tak akan pernah sayangku akan hilang If we love somebody Could we be this strong I will fight to live for love you we'll conquer all Wouldn't risk my Just one night Our love stay in my heart kita berdua di sini surga kita bila kita mencintai Sebisa mungkin, tak akan pernah, sayangku akan hilang.